Uh, presentasinya. Oh ya, sebelum kita mulai untuk uh, kamera dan uh, suara tolong di mute ya. Pak Vicky bisa di mute kameranya? Jadi nanti kita fokus ke uh, presentasi ya. Sebelumnya mohon siapkan alat tulis Kemudian segelas air mineral Kenapa? Nanti untuk sesi praktek kita Dan cari tempat duduk yang nyaman Supaya bisa enjoy menikmati trainingnya Sebentar, ini ada yang masuk Ya. Selamat datang Bu Saili di training kita pagi ini Alhamdulillah Baik Suara saya terdengar ya semuanya Baik um, Kita mulai Sebelumnya siapkan alat tulis dan juga uh, segelas air mineral, uh, mungkin sudah disiapkan terlebih dahulu. Siapkan gelas air uh, segelas air mineral, nanti kita ada sesi prakteknya. Saya tunggu 5 menit ya. Alhamdulillah Bu Irda udah bisa masuk ya, alhamdulillah Bu Irda. Ya, kita ini um, menyiapkan dulu alat tulis dan juga um, segelas air mineral, air putih ya, disiapkan dulu. Nanti kita ada sesi praktek, jadi kita menyiapkan air putih dulu. Saya tunggu 5 menit, silahkan diambil dulu air putihnya. Sudah ya, sudah menyiapkan air mineral. Ya, Bu Erda bisa menyiapkan air putihnya. Ya, oke. Okay. Alhamdulillah. Baik. Um, kita mulai. Bismillah. Oke, okay, save ini sekarang berubah nama menjadi Logos Village. Jadi sebelumnya adalah namanya Logos Institute, sekarang eh, namanya berubah jadi Logos, Logos Village. Logos Village itu apa? Yaitu eh, sebuah platform pembelajaran untuk keilmuan SAF. Kemudian kami juga eh, membuat sebuah platform yaitu Aroma Institute. Nantinya akan menjangkau untuk kaum muda yang ingin belajar ilmu SAF. Baik, selamat datang Bapak-Ibu di Training Safe Spiritual Emotional Freedom Technique Pra-Training Safe for Healing Class ya. Perkenalkan, saya Sofia Maharani, saya trainer untuk Safe for Healing. Nah, Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, apakah tujuan Bapak-Ibu mengikuti pelatihan ini? Mungkin tujuannya ada yang ingin belajar atau ingin uh, supaya bisa menerapi atau ingin supaya bisa sembuh dari sakitnya atau ingin bisa pulih dari traumanya. insya Allah kita ke depan selama satu setengah jam ya, satu setengah jam ke depan insya Allah akan mempelajari ini semua. Baik. Sebelum kita belajar tentang cara terapinya, kita lebih ada baiknya kita uh, mengetahui dulu nih sejarah singkat tentang SEF. Nah, apa itu SEF? Jadi SEF itu awal mulanya adalah ilmu akupuntur ya. Pertama awal mulanya itu uh, ada penelitiannya ditemukan sebuah Uh, sesosok ya sesosok uh, mayat ya yang berasal dari es uh, glacier kemudian dilihat uh, ada tato di situ di tubuh mayat itu ternyata itu adalah tato titik-titik akupuntur nah tato tato titik-titik akupuntur itu uh, ternyata adalah ilmu untuk penyembuhan atau pengobatan nah. kemudian di Cina sendiri ternyata pengobatan untuk Akupuntur ini sudah dijalankan dan akupuntur dan akupresur ini merupakan penggunaan sistem energi tubuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit fisik dengan cara menancapkan jarum ke titik-titik meridian energi. Jadi di tubuh kita ini ada titik-titik meridian energi. Nah akupuntur itu ada berapa titik? Banyak Bapak Ibu, ternyata ada 361 titik. Nah, SEF itu menggunakan 18 saja, 18 titik kunci sepanjang 12 jalur meridian energi tubuh kita. Kemudian, ini adalah ilmu sebelum adanya SEF, yaitu ilmu tentang siropratik dan apriat kinesiologi. Apa itu? Itu ilmu tentang bagaimana... Uh, mendeteksi penyakit dengan menyentuh beberapa bagian otot tubuh Jadi sebelum chef itu digunakan ya ini ada seorang dokter dia menemukan bahwa cara mendeteksi penyakit itu dengan cara menyentuh beberapa bagian otot dan otot-otot yang disentuh ternyata lemah itu membuktikan bahwa terdapat penyakit di dalam tubuhnya. Misalnya kalau uh, otot perut disentuh ternyata itu uh, sakit, rasa sakit, berarti ada sakit di bagian perut. Nah, seperti itu diagnosa dari uh, ilmu siropratik dan apliat kinesiologi. Nah, kemudian ini adalah ilmu tentang energi psikologi. Jadi, safe ini adalah uh, ilmunya itu basicnya, dasarnya itu adalah ilmu energi psikologi, yaitu ilmu psikologi yang berhubungan dengan energi. ya Energi psikologi itu apa? Yaitu menerapkan sistem energi tubuh untuk mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku. Jadi bagaimana energi dalam tubuh kita? Ini kan kita terdiri dari energi ya. Nah, tubuh kita terdiri dari energi. Ternyata energi kita apabila uh, ada yang tidak sinkron atau tidak sesuai dengan... Uh, seharusnya berjalan, nah itu bisa mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Bagaimana uh, mempengaruhi perasaan dan pikiran perilaku kita? Kita misalnya uh, emosi, mudah emosi ya. Kemudian uh, itu emosi yang terjadi itu bisa nanti uh, berubah menjadi sakit fisik. Nah, itu nanti ada penjelasannya di slide berikutnya. Kemudian, nah, ini adalah kakeknya ilmu sev, Kakeknya ilmu sev. Jadi, ini namanya TFT, ya. Ini pertama kali sebelum chef ditemukan, dokter Roger Kalahan ini mencoba ke pasiennya, ke kliennya bernama Mary. Dia baru belajar tentang akupuntur. Kemudian, dia coba dengan cara mengetuk, mengetuk bagian bawah mata pasiennya. Nah, telah diketuk, bagian bawah mata pasiennya itu ya pasien itu menderita uh, Intense aquaphobia ya atau takut air jadi dia uh, takut air yang banyak ya jadi dia uh, bisa nggak mandi atau merasa ketakutan dia uh, nggak bisa berenang juga ke kolam yang banyak airnya gitu pokoknya takut sama yang namanya air bayangkan kalau takut sama air berarti dia bisa nggak mandi tuh ya Nah jadi, itu uh, sangat mengganggu aktivitasnya. Kemudian, si Mary ini dilakukan terapi ketuk ya di bawah matanya. Akhirnya, Alhamdulillahnya, si Mary itu sembuh. Si Mary sembuh. Kemudian, uh, si mary akhirnya dia nggak uh, merasakan keluhan fisik lagi. Dia akhirnya bisa menyentuh air. Dan tidak takut sama air Tapi harga pelatihan TFT ini mahal Bapak Ibu Seharga 100 juta rupiah Kalau di dolar itu 10 ribu dolar gitu. Nah akhirnya Muridnya yang bernama Dari Craig Ini ya penemu EFT ya Emotional Freedom Technique ini EFT ini Dia uh, Bukan seorang psikolog Bukan seorang dokter Tapi dia seorang Insinyur yang belajar dengan tadi Dokter Roger Kalahan tadi dan dia juga belajar NLP kemudian menghabiskan sekitar satu miliar rupiah untuk belajar TFT dan NLP dan dia menerapkan teknik ini lebih sederhana kalau teknik TFT tadi masih um, belum terstruktur dia masih apa maaf masih berantakan ya titik-titik oh, akupunturnya. Sedangkan uh, teknik uh, EFT ini sudah terstruktur, jadi nanti uh, dia dari atas kepala sampai uh, bagian bawah dada itu semuanya struktur. Nah, terus dia uh, sudah dicoba untuk banyak pasien. Pada awalnya si Gary Craig ini uh, menerapi para veteran perang, para veteran perang Vietnam yang menderita post-traumatic stress disorder. Apa itu? Yaitu penyakit yang dia trauma terhadap peristiwa tertentu. Nah dia ketakutan kalau dia mendengar sesuatu dari peristiwa tertentu yang pernah dia alami. Misalnya dia mendengar suara uh, seperti petasan, dia merasa itu seperti bom gitu. Terus suara misalnya dia mendengar uh, apa? suara uh, misalnya apa ya, Tadi petasan seperti bom ya, bagi dia perasaannya itu seperti di uh, tempat perang gitu ya. Jadi itu yang namanya post-traumatic stress, stress disorder. Atau misalnya dia pernah menderita, pernah uh, kecelakaan misalnya. Terus kemudian dia setiap mau nyebrang itu melihat mobil yang dari kejauhan dia merasa seperti mau nabrak dia. Nah itu uh, menderita PTSD. Nah jadi dia trauma terhadap suatu peristiwa yang pernah membuat um, dia merasa trauma gitu ya nah hasilnya gimana? akhirnya 20 orang yang diterapi itu bebas dari gangguan trauma ini nah terus Gary Craig juga melakukan terapi keliling Amerika secara gratis untuk um, mengajarkan EFT setelah itu dia membuat uh, pelatihan EFT nya ya simak dulu videonya tentang EFT itu apa sebentar With to the world, then, like, I am not allergic to anything I can keep in I am not allergic to anything I can keep in my on your needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the evidence that's been given to us today. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilt and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, their stomach is tight. Maybe they're down out of their neck. Their blood pressure goes up. Emotions cause physical pain jadi kalau emosi itu a terlalu lama dia akan menyebabkan penyakit fisik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 jadi go by strategy society as well it not on a migraine. I my very well process in ancient chinese way of going about healing Sebelumnya pakai jarum ya, aku, titik ketik aku puntur itu diaktifkan uh, memakai jarum, tapi ini memakai jari. Ini nah, ada seorang bapak yang jatuh terguguh, kemudian patah tulang belakangnya. Dia telah dioperasi, tapi dia masih merasakan nyeri yang sangat hebat ya di bagian tulang belakangnya hanya minum pada rasa nyeri di <tuh, ternyata> The brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctors said would never happen, went from arm crutches to giving up social security disability and returning to work. I the EFTs here saying there ain't care all the time. When it comes to the MS, I'm completely serious. His God just non-existed my mind just before and I'm not going no. yeah. Bisa... to be done bergerak dengan lancar dan nyerinya sudah tidak ada lagi. Ini adalah penelitian tentang perubahan sel-sel darah kita. Ternyata sel, sel darah kita berubah sesuai dengan emosi yang kita rasakan. And, uh, <sum> <sum> ini darah yang sakit, ya. Menggumpal, darah yang normal, sehat, ya. Lancar, <sum> <sum> <sum> kemudian yang darah yang menggumpal di tahap dan kembali <sum> uh, terlihat lancar, <sum> ya, pergerakannya. <sum> Again, I thought I'm gonna go home and just take my certificates, my degrees It took me years to tear them up and let's learn how the do. Normally, as a nutritionist, I want to take you on two or three months of mineral supplementation, but you have to find People on the outside they look at some of the things you do as, as miracles, and I'm not really a miracle work at all. Or you know, just the body will kind of heal itself if it these energies are allowed to the flow. The biggest thing that blocks that flow of energy. Jadi kita akan belajar bagaimana Energi di dalam tubuh kita itu Akan menjadi ajaib Menjadi sehat Menjadi normal Kalau kita menggunakan secara positif Kita bisa menerapkannya Dengan metode safe ini It's profesional mengakui bahwa EFT itu sendiri sangat efektif. bahkan bisa saya, uh, rabun juga ya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 I Ya, ini websitenya untuk um EFT ilmu EFT. Okay. Lanjut. EFT for peak performance jadi tidak hanya untuk penyembuhan saja, ternyata EFT itu bisa untuk meningkatkan prestasi bagaimana caranya, yaitu menerapi orang-orang yang memiliki hambatan prestasi yang diterapi adalah bagaimana dia bisa emosinya lebih stabil, kemudian dia bisa lebih positif cara menerapinya nah ini yang melakukannya adalah muridnya Gary Craig yang bernama Steve Wells Steve Wells ini gurunya Pak Faiz uh, jadi Pak Faiz pernah belajar langsung dengan Steve Wells nah kemudian ini adalah Seth Seth itu apa? yaitu uh, spiritual emotional freedom teknik. Pak Faiz menambahkan yang namanya unsur S, yaitu spiritual. Jadi, e, sejarahnya Pak Faiz belajar dari e, mengikuti pelatihan EFT dari buku dan PCB secara online. Kemudian, Pak Faiz memiliki e, ide untuk menambahkan unsur doa dan spiritualitas. Sebelum SAFE ini berkembang, 20, 2006, itu melakukan bakti sosial ke pesantren dan juga lokasi bencana alam di Yogyakarta. Kemudian tahun 2007 mulai diadakan pelatihan-pelatihan SEF dan sudah menjangkau lebih dari 60.000 alumni dan 1 juta orang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia dan Indonesia. Jadi SEF ini sudah berkembang sebenarnya di seluruh dunia sudah di berkembang di Singapura, Malaysia, Hong Kong, bahkan sampai ke Saudi Arabia. Nah, harga pelatihan SEF ini lebih terjangkau dari EFT, ya. dan keilmuannya menambahkan unsur doa dan spiritualitas, jadi lebih efektif untuk proses penyembuhannya. Apakah doa dan spiritualitas bisa diteliti secara ilmiah? Nah, ternyata Dokter Larry Dosi itu meneliti bahwa Doa dan spiritualitas bisa uh, diteliti secara ilmiah. Jadi dia awalnya adalah seorang dokter yang tidak percaya terhadap Tuhan, sampai dia bertemu dengan pasien yang penyakit jantung, uh, dan dia pulih dengan lebih cepat. Akhirnya dia bertanya apa yang membuatnya pulih lebih cepat, ternyata dia, pasien itu berdoa sebelum dan sesudah, trak, sesudah operasi. Akhirnya pasien itu... Uh, sembuh pemulihannya lebih cepat. Kemudian Larry dosi uh, melakukan penelitian... Ya, ...apakah benar doa itu berpengaruh. Dia teliti bakteri, bakterinya yang satu didoakan... dan satunya tidak. Ternyata didoakan berkembang lebih cepat. Sedangkan uh, penelitian lainnya uh, berhubungan dengan kelompok pasien. Pasien yang satu didoakan, yang satunya tidak. Kemudian akhirnya yang didoakan... Uh, sembuh lebih cepat gitu. Nah itu adalah hasil penelitian dari uh, dokter Larry Dosi Kesimpulannya bahwa doa dan spiritualitas ternyata berperan penting dalam proses penyembuhan Tahun 94 mata kuliah doa dan spiritualitas diajarkan ke 80 fakultas kedokteran di Amerika Jadi sudah sejak tahun 94 nih Kewalian spiritualitas ternyata diajarkan juga ke delapan puluh fakultas kedokteran di Amerika. Kita lihat ya, penelitiannya. Kita lihat sebentar saja videonya. Mm -hmm. growing number of patients who said they were do a bike lab and now it. I'm a science junkie, and I can put what you can take in the laboratory the hospital By putting it to the test, And when you take prayer into the laboratory and you use it in an empathic, compassionate, loving way to make something healthy that you and study and study, and study, it does exactly that. One landmark scientific study on the power of prayer was done by Dr. Beverly Rubin at Temple University. Isn't kind of extraordinary? Ini penelitiannya tentang doa, dia mendatangkan seorang cenayang atau dukun ya, untuk mendoakan bakteri. Kalau di Amerika kan uh, adanya pendeta sama cenayang yang dianggap punya transspiritualitas jadi yang didoakan ternyata dia resisten terhadap antibiotik dan berkembang lebih cepat nggak bisa dijelaskan, apa itu ada peran penting, apa yang faktor X ternyata itu adalah peran Tuhan terhadap proses penyembuhan. Hmm. Tadi energi itu awalnya berasal dari teori elektromagnetik, juga dari di sekitar kita ada gelombang um, elektromagnetik. Nah, ini penjelasan singkatnya ya tentang doa dan spiritualitas ternyata ada penelitiannya Kemudian apa sains di balik Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tubuh kita terdiri dari titik-titik meridian energi ya, sistem energi tubuh dalam uh, keilmuannya bernama energi psikologi. Di dalam sex itu kita menggunakan 18 titik meridian utama dan 12 jalur utama energi meridian. Kalau dalam ilmu metafisika, itu kita terdiri dari uh, gelombang. ya, Gelombang apa? Yaitu ada alfa, beta, gamma, theta, dan meta. Nah, ini kalau hmm, di atas kepala kita ini, uh, kalau kita berdoa dengan kursi, ini gelombangnya namanya gelombang meta. Nah, kalau gelombang alfa, ini masih berupa fisik di dalam tubuh kita. Yang merah ini. Kemudian ada gelombang... Beta ya, gelombang beta itu adalah uh, gelombang yang di atasnya apa dan seterusnya. Itu hasil penelitian dari dokter William Tyler. Nah, chef ini ternyata terdiri dari 15 teknik ya. Jadi, kalau selama ini banyak teknik uh, terapi, ada hipnoterapi, ada NLP, ada meditasi dan sebagainya. Nah, ini udah lengkap dia gabungan seluruh keilmuan yang ada, seluruh metode terapi yang ada. Nah, apa aja? Ada NLP, Sedona Method, EMDR, Behavioral Therapy. Nah, jadi lihat ya itu banyak sekali. Kemudian yang digunakan ini adalah yang tiga utama ini yang paling banyak digunakan dalam Uh, metode save nya yaitu energy therapy, powerful prayer dan loving kindness therapy apa itu ketiga metode ini ya energy therapy itu uh, energi psikologi itu adalah uh, keilmuan yang uh, secara ilmiah meneliti tentang Energi di dalam tubuh kita, bahwa di dalam tubuh kita itu dapat energi yang aktif dan energi itu, apabila dia positif maka akan uh, tubuh kita tidak mudah untuk terserang penyakit. Tapi kalau energi dalam tubuh kita negatif, kita secara fisik akan mudah untuk terserang penyakit itu dari uh, sisi fisik, ya, sisi penyakit. Selain itu apa? Selain itu juga ada penelitian lain. Kalau tubuh kita, kalau ini berwarna merah, ini ini adalah saat kondisi otak kita ini, gelombang otak kita ini, ya kondisinya kalau emosi atau kurang positif atau tidak positif ya, jadi saat kita merasa marah, merasa cemas, merasa takut, ini berwarna merah. Kemudian diterapi dengan metode IFT, lama-lama dia akan berubah menjadi berwarna biru. Apakah sifatnya permanen? Ya bisa sifatnya permanen apabila terapinya benar-benar prosesnya itu diterapkan. Jadi saat terapi itu benar-benar diterapi terus bertahap sampai dia benar-benar pulih, sampai benar-benar sembuh kemudian ini adalah hasil penelitian tentang darah, ternyata darah kita yang tadi ya di video itu darah kita kalau dilihat itu ada kalau sakit itu bentuknya menggumpal ya kalau dia sehat, dia akan uh, terpisah seperti ini bagus uh, apa bentuknya kemudian ada lagi nih, saat darah kita eh, sedang sedih, ini bentuknya seperti air mata. Ya, darah kita saat sedang sedih, bentuknya seperti air mata. Saat sedang jatuh cinta, nah ini bentuknya saling mendekat sel darah kita. Saat kita sedang berdoa, ini ada butiran-butiran cahaya di... Sel darah kita. Jadi ternyata sel darah kita mengikuti, mengikuti emosi kita, mengikuti perilaku kita. Nah, Apa itu Powerful Fire? Powerful Fire adalah bagaimana cara berdoa yang efektif, yang powerful. Dengan cara apa? Dengan cara ada intensitas nah yaitu sungguh-sungguh frekuensinya terus menerus ini kita nggak sekali berdoa tapi terus dengan doa yang sama atau bahkan ditambah doa doanya kemudian sincerity yaitu ketulusan ketulusan dalam ketulusan dalam berdoa ya jadi ada intensity terus menerus doanya kemudian uh, tulus dalam berdoa atau ikhlas dalam berdoa, benar-benar tulus tanpa mengharapkan apapun, kemudian dengan rasa cinta, bagaimana kita berdoa itu menghadirkan perasaan uh, cinta kepada Allah, bagaimana kita benar-benar memohon sebagai hamba, kita saat berdoa, kita benar-benar uh, menjadi hamba yang tidak punya apapun dan menghadirkan perasaan, cinta terhadap Allah, perasaan pengen uh, ketemu Allah, pengen Allah itu dengar kita gitu. itu perasaan cinta ya seperti itu seorang hamba ke terhadap Tuhannya nah bagaimana cara menghadirkan ketiga cara ini, ya kita latihan, kita praktik kita uh, latihan terus menerus berdoanya terus dicoba untuk uh, Intensitasnya lebih sering, kemudian berdoanya lebih tulus, kemudian hadirnya rasa cinta, nah itu terus-menerus. Jadi ternyata doa dan spiritualitas itu memiliki efek yang sangat besar dalam penyembuhan dibandingkan dengan obat dan lokasi beda. Nah peran doa juga ditemukan di tahun 2000-an, di tahun 2000. Uh, 2000, sekitar 2007 sampai 2010 ya kalau nggak salah ini uh, Masaru Emoto ini dia tentang meneliti tentang air perubahan air bagaimana ternyata uh, air itu bagaimana ternyata air kalau didoakan positif dia akan terlihat indah, terlihat molekulnya tuh padat ya, dan bentuknya tuh sangat indah. Tapi kalau dia didoakan negatif, dia akan berantakan atau terlihat hancur ya, terlihat tidak teratur seperti ini. Nah, kemudian itu tentang penelitian tentang doa dan spiritualitas. Kemudian apa ini loving kindness? Kalau dari bahasa Inggrisnya ini artinya adalah kebaikan hati. Jadi Profesor Dechar Keltner ini ya dia um, meneliti tentang peran kebaikan hati dan dampaknya terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi inti dari ilmu kebaikan hati adalah bagaimana kita menebarkan cinta kebaikan hati kita, kita um, menolong orang, kita menyapa orang itu dengan tidak hanya dengan kata sapaan, tapi benar-benar dari dalam hati kita mengatakan itu tulus kemudian itu energi dari kita mengatakan misalnya eh, ibu cantik ya hari ini ibu sehat ya hari ini Alhamdulillah gitu nah itu dengan cara yang tulus itu bisa dirasakan oleh orang yang menerima eh, tadi kata-kata kita tadi nah Uh, selain kita, orang itu bisa menerima secara positif, ternyata kalau kita menyebutkan atau kita menyebutkan nama orang, kita menyapa orang, ya orang itu ternyata sedang banyak masalah, kemudian kita menyapa dia, kita doakan, itu uh, uh, menyembuhkan hatinya juga, menyembuhkan hatinya dan sampai bisa menyembuhkan fisiknya yang sakit. Seperti itu, jadi kalau kita dalam Islam kita kan diajarkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah tapi dengan cara kita mengatakan Assalamualaikum Salam sejahtera dan keselamatan untukmu Itu di dalam hati kita mendoakan juga gitu Jadi kita sebutkan Assalamualaikum itu tidak sekedar Assalamualaikum, Assalamualaikum, enggak Tapi dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu Dengan cara pelan, tapi dalam hati kita mendoakan orang tersebut Nah itu salah satu contoh bagaimana kebaikan hati terhadap orang lain Ilmu kebaikan hati ini prinsip dasarnya adalah bahwa e, Ternyata hati kita itu berbicara lebih keras dibandingkan dengan, dengan tindakan kita Misalnya begini, misalnya nih kalau saat sholat kita kan suka ah nanti ah sholatnya masih ada waktu gitu kan, tapi hati kita bilang uh, oke, okay, sebenarnya saya harus sholat tepat waktu nih, karena Allah datang pada jam itu, pada saat itu gitu, nanti kalau kita menunda, nanti kita um, akan tertunda seluruh aktivitasnya, jadi nah itu salah satu salah satu prinsip dasarnya jadi hati kita Uh, mengatakan itu salah, itu benar nah itu uh, namanya loving kindness ya hati kita berbicara lebih keras dibandingkan dengan tindakan kita nah kemudian apa keunggulan safe yaitu aman, cepat efektif ilmiah, kompatibel memberdayakan, mudah murah dan universal universal itu bisa digunakan untuk seluruh agama ya Uh, dengan uh, niatnya nanti misalnya ya Allah diganti dengan ya Tuhan seperti itu kemudian uh, manfaat safe ini apa? manfaat safe ini untuk healing atau penyembuhan kemudian untuk meraih kebahagiaan, happiness, meraih kesuksesan meraih menjadi manusia yang paripurna atau greatness Nah, kalau untuk sekarang, kita belajar healing dulu nih di awal-awal. Kita belajar healing bagaimana kita um, menyembuhkan diri kita, bagaimana kita menghilangkan trauma-trauma kita. Pasti uh, Bapak-Ibu memiliki trauma tersendiri, entah itu secara emosi maupun se uh, secara si uh, fisik ya. Nah, nanti kita belajar nih di sini di healing dulu setelah tahap healing selesai sudah lebih baik, maka akan bisa memasuki tahap happiness. Tahap happiness ini dipelajari di pelatihan-pelatihan staff yang lainnya. Kemudian, tahap sukses ini bagaimana kita mengoptimalkan potensi dalam diri kita. Dan selanjutnya, greatness. Greatness ini bagaimana kita secara keseluruhan menjadi manusia yang holistik atau manusia yang paripurna, manusia yang sukses mulia. Kalau bahasa di bahasa mudahnya adalah manusia yang sukses sukses mulia. Bagaimana proses terjadinya gangguan energi? Jadi gangguan energi itu terjadi kalau ada pemicunya apa aja? Misalnya kesal sama istri atau suami, dimarahi oleh bos, anak tidak mau belajar. Kemudian kalau lagi berkendara didahului oleh pengendara lain ini kita bisa memicu emosi memicu emosi kemudian terjadi apa terjadi proses antara yaitu energi tubuh kita terganggu nah energi tubuh terganggu akhirnya dampaknya bisa marah bisa emosi uh, kesal bisa sedih bisa kecewa gitu ya pokoknya uh, emosi negatif gitu Nah kita sekarang memasuki tahapan melakukan save Oke okay siap-siap uh, ya Bapak Ibu kita melakukan prakteknya nih bagaimana cara prakteknya, jadi yang pertama itu adalah namanya set up, yaitu niat kita niat dulu, kita berdoa dulu apa yang dirasakan kemudian tune in tune in itu merasakan merasakan emosinya merasakan sakitnya, merasakan traumanya Kemudian setelah itu kita akan melakukan tapping ya atau proses save sendiri. Nah sebelum kita melakukan tapping atau save, kita harus uh, ada tiga langkah dulu nih yaitu menghindari energi toksin, apa aja misalnya ada jam tangan, ada handphone, handphone jangan di dekat kulit atau di dekat tubuh, dijauhkan dari kulit kita, dari tubuh kita. Kemudian untuk uh, benda-benda elektronik lainnya kemudian uh, sediakan air mineral ya. tadi saya meminta Bapak Ibu untuk menyediakan air mineral itu gunanya nanti untuk um, supaya energi tubuh kita berjalan dengan lancar um, melalui air sebagai katalisatornya sebagai medianya bisa juga sebelum uh, air itu diminum didoakan dulu al-fatihah seperti cara rukiah ya, didoakan dulu Al-Fatihah itu Jadi air itu sudah mengandung doa Dan insya Allah akan uh, Lebih efektif untuk Proses uh, terapi Kita nanti Kemudian identifikasi rasa sakitnya Gimana cara Identifikasinya Oke okay, dengan cara Lokasinya di mana kalau yang sakit fisik Lokasinya di mana Misalnya di kepala, kepala bagian Apa, depan bagian belakang kanan kiri kemudian e, rasa sakitnya seperti apa misalnya e, sakitnya e, seperti berputar-putar kepalanya seperti e, ditekan ditusuk-tusuk gitu ya jadi kata-katanya pilih aja misalnya ditusuk-tusuk atau seperti ditekan seperti dihantam batu gitu ya kalau misalnya sakitnya seperti itu kemudian skala sakitnya nah skala sakit ini penting kita harus melihat misalnya kalau 0 itu tidak sama sekali 10 sangat sakit. Jadi kalau 0 tidak sama sekali sakit 10 sangat sakit. Misalnya um, sakit kita itu 5 ya. Ya antara tengah-tengah lah enggak terlalu sakit juga um, juga tidak sakit. Jadi tengah-tengah atau di atas 5 misalnya 7 8 berarti cukup sakit. 9 10 itu sudah sangat sakit sekali. Kalau di bawah 5 berarti misalnya 4 3 itu sudah cukup e, reda penyakitnya. Kemudian 2 1 sampai 0 berarti sakitnya sudah e, tidak terasa lagi gitu. Nah, ini kita akan melakukan sev versi singkat di pra-training ini saya akan mengajarkan save versi singkat, jadi save ada versi lengkapnya dan ada versi singkat nah kita belajar versi singkat bagaimana caranya pertama kita set up dulu ini kita menekan bagian dada kira-kira 15 derajat ya di dekat jantung nih agak ke atas sedikit itu ditekan itu adalah titik-titik Uh, spot namanya itu titik spot ini gunanya untuk kita melakukan uh, niat niat atau doa sebelum melakukan tapping ini kita lakukan dulu ini ditekan sambil diputar uh, berlawanan arah jarum jam, jadi ditekan dan diputar-putar ber, berlawanan arah jarum jam ya ini ditekan dan diputar luar sisi luar di barisan kelingking ya ini diketuk-ketuk seperti ini oke okay. oke okay, cukup paham ya jadi yang pertama di sini di dada ditekan sambil diputar berlawanan arah jarum jam kemudian di karate chop ini di apa namanya di Ketuk-ketuk, ya. Kemudian kita niat, ya Allah, walaupun saya merasakan, apa misalnya, jangan bilang ini sakit, tapi saya merasakan kepala saya seperti kepala bagian mana nih, misalnya bagian depan. Kepala bagian depan saya seperti dihantam batu, terasa nyut-nyutan. Oke, pakai, pakai bahasa sendiri yang mengartikan penyakitnya itu jangan bilang sakit ya kalau sakit itu kita seolah-olah itu mensugestikan diri kita menderita gitu menderita sakit, Pak Faiz pernah bilang jangan mengatakan sakit tapi mengatakan saya sedang merasakan kepala saya bagian depan terasa nyut-nyutan atau misalnya uh, saya sedang menderita kanker yang membuat uh, apa misalnya uh, kanker payudara yang membuat uh, saya kurang sehat seperti itu jadi jangan mengatakan kata-kata sakit kata-kata sakit coba untuk dihilangkan kemudian ada kata-kata saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya kemudian Tiga hal penting dalam setup adalah sampaikan masalahnya ke Allah, ikhlaskan hati untuk menerimanya dan pasrahkan kesembuhannya pada Allah. Tadi kan di sini niatnya ada, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Itu ikhlas dan pasrah yang diutamakan kata-kata ikhlas dan kata-kata pasrah. Sampaikan masalahnya kepada Allah benar-benar uh, kita seperti ngobrol sama Allah, rasakan sakitnya apa, uh, emosinya apa, itu disampaikan dengan hati kita kemudian setelah set up kita tune in tune in itu set up itu namanya, eh artinya niat ya, niat berdoa kemudian tune in, tune in itu apa? tune in adalah merasakan jadi merasakan sakitnya, kita diam sejenak, kita rasakan sakitnya, fokus pikiran ke lokasi sakitnya. Berdoa dengan sepenuh hati, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit ini dan saya pasrahkan kesembuhan pad saya padamu. Jadi rasakan sakitnya, kemudian fokus ke lokasi sakitnya. Nah ini adalah titik-titiknya. Titik-titiknya dimulai dari kepala, kemudian dimulai dari pang uh, Ujung alis, kemudian, eh mulai dari pangkal alis, kemudian ujung alis, kemudian bawah mata, kemudian bawah hidung, bawah mulut, bagian tulang di antara dada ini, tulang dada, kemudian di bagian bawah ketiak dan di bawah dada. Oke, kita akan praktek ya. Oke. Okay. Yang pertama adalah kita melakukan setup dulu Bapak Ibu ikuti saya. Lakukan setup, tekan bagian dada di atas uh, jantung ya sekitar ya dekat uh, jantung ini, cari titik yang sakit, terasa sakit kalau ditekan. Kemudian diputar uh, berlawanan arah jarum jam. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kemudian setelah itu kita niat sambil niat, misalnya bapak ibu merasakan sakit apa. Uh, mungkin ada yang bisa kasih chat sakit apa, misalnya. Kita akan uh, coba untuk uh, terapi bareng-bareng ya. Ya, misalnya sakit apa coba di, di, di chat. Ditulis di chat. Lagi sakit apa saat ini? Sakit fisik apa atau merasa. Nggak enak badan, atau masa pegel-pegel, atau merasa uh, apa misalnya mata pedih. Oke, okay. okay. pusing harian, padahal sudah banyak uang. Ini pusingnya karena apa nih, Pak? Galeri wedding ini, Pak, siapa ya? Maaf, namanya... nah, ini leher bagian belakang terasa berat, oke okay, Pak Yofi. leher bagian belakang terasa berat. Uh, yang lainnya, Bu Laras ya, kaki keseleo sudah sebulan sulit jalan. Oke, okay. Bu Saily, mau ngetik ini untuk sakit yang sedang dirasakan. Oh uh, baik Pak Eko. Pusing karena dasarnya saya anemia. Oh ya, yeah. baik-baik. Ini uh, masalah fisik semua, ya. Rata-rata baik. Oke, okay. uh, kita setelah kita uh, merasakan sakitnya, apa uh, lokasinya? Di mana sudah? Sudah tahu ya, sudah tahu lokasinya di mana. Kemudian uh, ini, skalanya, skala sakitnya. Skala sakitnya dari 0 sampai 10 kira-kira berapa? Sudah tahu skalanya? Oke, okay. nah nah baik. Kita lakukan uh, niat. Tadi ya, kita mulai niat dulu. Ya Allah, oke, okay, ikuti saya. Ya Allah, walaupun saya merasakan Misalnya apa tadi yang kepalanya pusing Merasakan kepala saya pusing karena apa Gak apa-apa, uh, karenanya karena apa Misalnya karena uh, apa? sedang uh, apa? anemia tadi ya Karena saya punya masalah anemia Kemudian uh, misalnya tadi Bu Irda matanya sedang merasa perih, merasa perih ya jangan bilang sakit, tapi merasa apa gitu ya, jangan bilang sakit oke, dirasakan ya Allah meskipun saya sedang merasakan kepala saya saya sedang merasakan mata saya perih ya Mata saya perih, saya ber, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Sambil dirasakan sakitnya, ya Allah, meskipun mata saya terasa perih, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Ya Allah, meskipun uh, Fokus ke sakitnya Masing-masing ya, niatnya Ini saya memberikan contoh Ya Allah, walaupun Mata saya terasa perih Saya ikhlas menerimanya Dan saya pasrahkan kesembuhannya Padamu, ya Allah Sambil berdoa, sambil Benar-benar dirasakan, ya Allah Saya sebagai hamba, ya Allah dan Dalam hati, ya Ya Allah Itu Oke, setelah kita niat tiga kali, merasakan kemudian mulai taruh kedua tangan kita di atas paha dengan posisi rileks. Kita lakukan yang namanya tune in, ya. Kita lakukan yang namanya tune in, rileks sambil rasakan sakitnya, rasakan. Bagaimana perihnya, rasakan bagaimana kepalanya pusingnya, rasakan bagaimana bagian kepala belakangnya terasa sakit, rasakan semua sakitnya, rasakan. Oke, okay, itu namanya afirmasi atau set, uh, tune in, kita merasakan sakit kita, setelah itu kita mulai melakukan tapping, Bismillahirrahmanirrahim dimulai dari uh, titik yang pertama yaitu di atas kepala kita Ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu sambil mengucapkan yang saya ucapkan ini ya Ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu Ya Allah Tiga kali ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah Kemudian di pangkal alis nih pangkal alis ya ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah Ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah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 Saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Kemudian di bawah mata. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Tiga kali ya, masing-masing titik. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Kemudian di bawah hidung.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 ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah saya serahkan semuanya padamu, ya Allah ya Allah, saya ikhlas saya pasrah, saya serahkan semuanya padamu ya Allah kemudian diantara tulang yang menonjol ya, ini kan ada dua pilih salah satunya agak ke bawah sedikit agak ke bawah sedikit kira-kira uh, 1 cm ya ini kan tulang yang menonjol kita, agak ke bawah sedikit tidak di posisi tulangnya Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, di tulang yang menonjol ya, tulang yang menonjol ini kan ada tulang yang menonjol ya di bagian leher kita. Nah itu, pilih salah satunya dan agak ke bawah sedikit, sekitar 1 cm, jadi nggak pas di tulangnya, di bawahnya sedikit. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu Ya Allah. Kemudian di bawah ketiak kita, di bawah ketiak, Ya Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu Ya Allah. Kalau dirasakan di ketuk-ketuk tuh ada yang terasa sakit, nah itu adalah titiknya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu Ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, Ya Allah. Kemudian di bawah dada, di bawah dada, kalau untuk uh, ibu-ibu di pas di Talibah, kalau untuk bapak-bapak, uh, maaf di bawah puting susu ya, itu pas di bawah uh, tulang rusuk itu, Ya Allah. Yang terasa sakit ya, Ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesemuanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan semuanya padamu. Ya Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan semuanya padamu. Kemudian kita ucapkan kita seperti ini tangannya sambil mengucapkan alhamdulillah, tarik nafas sambil mengucapkan alhamdulillah. Tarik nafas yang dalam alamin Tarik nafas yang dalam. alamin Tarik nafas yang dalam. Alhamdulillahirrohabilalamin. Ya. Oke. Okay. Alhamdulillah. Nah, um, mungkin ada perubahan dari ininya, dari rasa sakitnya tadi mungkin Bu Irda perubahannya tadi dari berapa sampai berapa bisa di -chat? oh ya maaf Bapak Ibu saya tadi kurang ini ya kurang satu ya tadi harusnya sebelumnya kita minum air putih dulu minum air putih supaya kita bisa uh, apa air putih itu sebagai katalisator sebagai media supaya energi tubuh kita enggak dehidrasi supaya kita enggak dehidrasi dan supaya energi tubuh kita bisa lebih cepat untuk uh, apa untuk proses terapinya Alhamdulillah dari enam jadi satu ya Alhamdulillah dari 8 oh. jadi 5 baik nanti kalau uh, coba di Ibu Erda itu matanya coba dikedip-kedipkan apa di merem yang kuat sambil di melek itu apakah masih terasa perih banget Nah mungkin sudah terasa lebih enak ya Bu ya, ya Alhamdulillah dari 8 pusingnya jadi 6 ya Alhamdulillah nanti bisa diteruskan lagi baik um, oke okay. Ya Ibu Sayli, ya Alhamdulillah, ya Pak Vicky, mungkin bisa di uh, chat testimoninya, ya Alhamdulillah ini ya rata-rata sudah mulai menurun ya uh, sakitnya, nanti bisa diterapi lagi sampai benar-benar nol atau sampai benar-benar hilang sakitnya. Apakah sifatnya permanen? Ya, insya Allah ini sifatnya permanen karena alumni ya kami yang udah menerapi terus-menerus dia sakit yang kronis bahkan ada yang sakit jantung, sakit stroke, sakit kanker, tumor itu tumor sama kankernya mengecil, mengecil dan perlahan memang nggak Sekali langsung ajaib gitu enggak jadi keajaiban itu perlahan-perlahan gitu Dan pasti sembuh pasti sembuh jadi ini adalah Salah satu metode terapi ya salah satu ikhtiar bagi yang merasakan sakit yang sangat berat itu bisa menjadi salah satu ikhtiar nah kita bisa nanti Kalau kita udah sering praktek ke diri kita sendiri ke keluarga kita bisa nanti bantu orang Misalnya ada teman kita, ada tetangga kita yang sakit fisik, atau dia mengalami emosi, kita bisa bantu dia. Kalau emosi, gimana? Nah, kalau emosi ini sama seperti tadi, saya merasakan, misalnya marah karena apa? Nah, kalau emosi, ada, ada alasannya karena, misalnya, uh, dia cerita, misalnya karena anaknya nakal, saya merasa marah, saya kesal, atau karena uh, suami saya uh, sulit. Diajak ngomong gitu, misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi, karena apa? Kalau emosi ada alasan yang karena apa? Kemudian, kita bisa lakukan terapi ini ke orang yang sedang merasakan emosi atau merasakan trauma. Nah, merokok itu juga termasuk uh, emosi. Jadi, kalau ada teman atau saudara kita yang uh, merokok, kita minta diterapi, misalnya kita tanya, mau gak rokoknya hilang, nah bisa kita terapi dia gitu Tuh. nah, jadi seperti itu ya, oke hmm, ini adalah sesi uh, terapinya kemudian uh, kita agar terapi itu uh, efektif, apa yang harus kita lakukan nah kita lakukan adalah nih, ada lima kondisi hati untuk save yang efektif apa aja, yaitu kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah kemudian khusyuk, khusyuk itu kita fokus ke sakitnya kita fokus ke emosinya, kita fokus merasakan bagaimana eh, apa yang dirasakan oleh sakit kita, oleh emosi kita, kemudian kita ikhlas. Ikhlas ya, kita ikhlas uh, menyerahkan seluruh proses penyembuhannya. Itu kita menerimanya. Oh, ikhlas uh, menerima ya, kita menerima sakitnya, kita menerima emosinya, menerima ya. Kalau pas terah, itu kita menyerahkan seluruh prosesnya kepada Allah proses sembuhnya kepada Allah, kemudian syukur bagaimana kita e, bersyukur bahwa walaupun e, kita menderita sakit atau emosi atau trauma tapi kita masih ada hal-hal yang bisa disyukuri kita syukuri kita terima sakit ini gitu. kemudian, nah ini masalah kenapa kurang yakin kalau kurang yakin itu, yakinnya bukan pada Save-nya, tapi save itu menjadi media terapi. Ya, media terapi yakin bukan pada cara kita men-save nya Kita misalnya rapi orang nih, apakah kita bisa menyembuhkan dia? Oh tidak, bukan kita yang menyembuhkan, tapi Allah kita bilang ke dia, e, "Ini saya bantu ya." Tapi nanti Allah yang nyembuhin bapak atau ibu gitu. Nah, namun pada kekuasaan Tuhan dan rasa kasih sayangnya, jadi bukan kita yang menyembuhkan orang itu atau bukan diri kita yang menyembuhkan dengan cara safe tapi uh, Allah yang menyembuhkan nah, kemudian kenapa kurang ikhlas misalnya kita kurang ikhlas kita sadari bahwa kita ini adalah hambanya, kita menerima apapun kondisi kita baik itu sakit trauma, emosi yang disebabkan oleh uh, diri kita sendiri maupun Uh, di luar uh, kondisi kita di luar apa yang kita perbuat, itu sudah menjadi takdir kondarullahnya maka kita terima dulu nih kita sadari bahwa kita ini sebagai hamba, jadi kita menerima apapun yang terjadi dalam diri kita memang gak mudah tapi kita terima dulu kemudian khusyuk kusyu itu fokus jadi bayangkan anda itu uh, bayangkan bagaimana bapak ibu itu Menerapi diri sendiri Maupun menerapi orang lain itu Karena ada Allah gitu Bukan karena chefnya Bukan karena uh, cara terapinya Tapi Karena Allah gitu. Bayangkan bahwa kita dilihat sama Allah Bahwa Allah hadir saat proses terapi itu Bahwa Allah ada di depan kita Allah ada di Di saat kita Sedang melakukan terapi Jadi seperti kita Dan Allah itu dekat gitu Jaraknya kan uh, ada sebuah ada firman Allah ya yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini dekat sesungguhnya aku ini uh, dekat uh, sedekat uh, urat nadi ya kan urat nadi kita nah jadi bayangkan Allah itu dekat dengan diri kita kemudian kurang pasrah ya kurang pasrah ini misalnya kita ini misalnya bayangkan kalau dalam kondisi yang sedang terjepit, kita butuh pertolongan Allah. Jadi kita memasrahkan segalanya, kita ya letting go, kita uh, bilang uh, ya Allah, uh, terserahlah engkau ingin menyembuhkanku atau tidak gitu. Di dalam hati kita bilang ya Allah, terserah padamu ya Allah gitu. Itu akan membantu proses uh, terapi kita agar lebih efektif. Kemudian kurang syukur, kurang syukur, jadi Sadari walaupun kita memiliki hmm, kita memiliki banyak masalah tapi ada uh, seribu nikmat bahkan tidak terbatas nikmat yang sudah kita rasakan yang sudah kita terima dari Allah ya bahkan sebelum kita lahir kita sudah menerima nikmat-nikmat itu yang Allah berikan ya itu kita walaupun kita sedang sakit kita trauma, kita emosi kita coba untuk mensyukuri dulu nih apa yang sudah kita terima jadi proses uh, yang disingkat yakin, ikhlas, kusyuk, pasrah, dan syukur ini namanya adalah J Y I K P S ya, yakipas ya, yakin, ikhlas, kusyuk, pasrah, dan syukur, Y K I P S, Y K I P S ya, yakipas, yakipas gitu ya, kita ingat aja ini. Uh, ya kipas ini, yakin, khusyuk ikhlas, pasrah, dan syukur uh, proses yang paling ampuh sebenarnya dalam berdoa ya, Faiz uh, bilang sendiri bahwa hasil penelitian juga ini, bahwa apa nih yang paling powerful dalam berdoa, ternyata adalah rasa syukur jadi kalau kita berdoa dengan rasa syukur yang banyak, yang mendalam kita proses penyembuhan itu akan lebih cepat bahkan uh, metode sekarang uh, orang barat tuh menggunakan namanya gratitude metode uh, penelitiannya namanya gratitude uh, bahasa Inggrisnya ya gratitude itu adalah uh, bersyukur jadi uh, sampai uh, kemarin corona Amerika mengatakan hashtagnya dalam hashtagnya American gratitude gitu Amerika bersyukur gitu jadi itu di tengah kondisi terjepit apa yang patut disyukuri itu yang perlu kita uh, latih kita proses latihan ya. Nah, alhamdulillah uh, training kita sudah selesai ini bapak ibu kita sudah menyelesaikan materinya dari materi cara tepi dari materi yang lainnya. Nah ini daftar referensinya ya. Jadi mengutip dari uh, daftar referensi buku bapak Is dan juga dari dari materi pelatihan. Baik, Bapak-Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Ada yang ingin ditanyakan. Jadi, kita materinya sudah selesai. Proses terapinya sudah selesai. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat kembali ya di handout yang saya berikan di WhatsApp ya. Itu ada gambarnya jadi bisa nanti dipelajari lagi kalau ingin bertanya boleh silahkan di whatsapp ya pak adi pak eko adi ya bisa diketik saja nah kalau menghilangkan memori atau masa lalu itu itu ada lagi teknik yang namanya 3P personal procedure ini tahapan pelatihan berikutnya yang lebih advance ini sebenarnya dilakukan secara offline kalau online bisa tapi untuk masalah yang tidak berat jadi masalah yang uh, ringan saja misalnya mengingat apa uh, kurang bisa memaafkan orang lain karena apa tapi kalau masalahnya udah berat misalnya saya trauma ketemu orang itu. Nah, itu harus secara offline, nggak bisa online. Nah, ini nanti kita pelajarin di kelas, uh, sesi kelas lain ya, kelas uh, training yang lebih advance, gitu. Kemudian ada beberapa tekniknya yang dari Chef itu adalah uh, ada teknik uh, cinta segitiga, bagaimana kita berdoa, Uh, antara kita Allah dan orang lain. Kemudian ada teknik deep save. Kemudian bagaimana cara kita uh, ber, uh, mengafirmasi uh, berdoa dengan cara membayangkan apa yang ingin kita raih itu deep save. Kemudian ada surrogate save itu apa? yaitu save jarak jauh. Nah ini yang banyak dipelajarin alumni save jarak jauh ini. Uh, kenapa? karena ini bisa uh, kita melakukan self, tapi tidak ketemu orang yang misalnya keluarga kita di kampung halaman atau teman kita atau dimanapun itu kita bisa melakukan terapi ini lewat level. nah itu diajarkan juga, tapi ini level advance nanti ada pelatihannya lagi jadi kalau untuk memori itu tadi uh, bisa, tapi Uh, ada caranya yaitu 3P tadi dengan membuang sampah-sampah emosi namanya Oh ya sebelum diterapi kita minum dulu nih sebenarnya tadi harusnya minum air putih dulu Kemudian setelah kita minum air putih baru kita melakukan proses terapi Nah minum air putih itu bisa kita doakan dulu uh, yang agamanya Islam ya Kita bisa berdoa Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah Atau boleh ditambahkan surat lainnya Yang surat-surat ruqyah misalnya uh, Surat Kul ya, tiga kul itu Kul hu Kul bil falak Sama kul nas Kemudian uh, sama ayat kursi Bisa juga ditambahkan itu Kemudian kita minum Jadi uh, ada Proses uh, penyembuhannya Di ayat juga bisa ya Sambil kita minum, mudah kita minum Kemudian kita uh, terapi Baru melakukan terapi Itu apa? Supaya lebih efektif Supaya kita saat proses terapi itu nggak dehidrasi Misalnya kita keringetan saat proses terapi uh, Itu karena Apa namanya uh, energi toksinnya keluar semua Bisa seperti itu Keringetan, kemudian uh, Memudahkan uh, proses energi Itu tersalurkan Di tubuh kita, karena air itu kan media ya, media di dalam tubuh kita itu 70% terdiri air jadi kita minum air putih itu supaya uh, lebih efektif saat di terapi gitu ya itu ya itu adalah reaksinya, benar jadi itu bisa saja itu reaksi uh, energi negatifnya keluar nah, itu Alhamdulillah jadi sendawa itu juga apa, energi negatifnya itu keluar nah, itu proses uh, bagaimana uh, energi yang tadinya negatif itu uh, keluar pelahan-pelahan melalui sendawa melalui uh, apa batuk atau melalui apa misalnya keringetan. Nah itu juga salah satu uh, cara energi negatif itu keluar dari tubuh kita. Dan juga tubuh kita memulihkan, memulihkan kembali uh, yang tadinya negatif menjadi positif. Itu cara tubuh kita, uh, namanya kalau di psikologi defense mechanism-nya. Jadi tubuh kita itu punya mekanisme bertahan gitu. Sel-sel uh, tubuh kita itu mulai merespon nih, mulai merespon supaya berubah jadi lebih positif. Oke, okay. mungkin ada yang ingin tanya lagi? Ya, jadi nanti uh, di pelatihan berikutnya itu ini kan namanya pre-training uh, safe healing class ya. Jadi ini pre-training saya mengajarkan uh, sedikit ilmu tentang safe. Untuk lebih dalamnya lagi nanti ada kelasnya, ada kelas pelatihannya lagi untuk lebih advance namanya safe for total healing. Jadi total healing bagaimana benar-benar secara keseluruhan. Kita uh, banyak metode safe ini, kita pelajarin dan kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini kan saya mengajarkan safe versi singkat. Kalau nanti uh, di safe for total healing secara total, kita akan belajar safe versi lengkap. Nah, di versi lengkap ini kita bisa belajar untuk mengatasi trauma. Ada tekniknya, tekniknya bagaimana mengatasi trauma, nanti diajarkan. Kemudian bagaimana membuang sampah emosi. Kita nanti diajarkan juga. Nah, kemudian bagaimana uh, apa namanya uh, bagaimana kita uh, sebentar, ini belum di, ini ya, belum di off. Ya nah, bagaimana kita uh, melakukan doa cinta segitiga bagaimana kita melakukan surrogate safe, oh ya kalau doa cinta segitiga itu ada di uh, training safe untuk uh, keberuntungan ada tuh, kalau kita nanti yang healingnya saja itu belajar bagaimana safe untuk jarak jauh bagaimana safe untuk anak-anak bagaimana safe untuk ya versi lengkap, safe versi lengkap Bagaimana untuk membuang sampah emosi? Bagaimana kita membuat jurnal syukur? Nah ini kita nanti ada di training yang lebih lengkapnya. Nah kira-kira bapak ibu di sini pengen nggak ikut training yang lebih lengkapnya nih? Iya jadi nanti kita bisa eh, sedikit ulas tentang merokok dan narkoba sebenarnya untuk terapi dengan save versi singkat juga bisa untuk uh, merokok ya, kalau narkoba kan dia ada uh, faktor emosinya ya, traumanya mendalam ya. jadi itu nanti diajarin di self uh, total healing gimana caranya um, mengatasi trauma karena narkoba gitu kan, narkoba itu kan dia udah merusak sel saraf otak, jadi dalam prosesnya sendiri nanti ada tekniknya, teknik untuk um, Memulihkan kembali ya sel-sel syarafnya itu trauma-traumanya nanti ada tekniknya namanya EMDR yang tadi metode itu EMDR itu, itu teknik untuk mengatasi trauma. EMDR itu adalah eye uh, movement uh, maaf saya agak lupa, eye movement Pokoknya dia berhubungan dengan bagaimana gerakan mata ini, terapi mata ini, gerakan mata ini bisa untuk memulihkan trauma gitu. Atau dipelajarin di save versi lengkap Oke okay. Ya bisa nanti di grup akan saya share Save versi lengkap ya Ya nah Kalau save versi lengkap itu Insya Allah Ilmunya lebih lengkap Dan ada biayanya juga Nah insya Allah ilmunya lebih lengkap Dan ada biayanya Ya Cukup murah dibandingkan kita uh, belajar uh, training offline. Cukup murah. Jadi, hanya sekitar 359000 saja untuk biaya pelatihan versi lengkapnya. Nanti dapat sertifikasi dari Logos, Bapak-Ibu sudah tergabung dalam... Uh, ini ya, sudah tergabung dalam komunitas safe internasional ya. Jadi, alumni kita nggak hanya di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Kemudian dapat apa lagi nih? Dapat link atau video. Jadi, nanti uh, belajar langsung dengan Pak Faiz. Kita belajar pakai uh, video dari Pak Faiz. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail tentang uh, safe versi lengkap, kemudian apa itu JK IPS? Nah, itu ada di video-videonya. Kemudian ada apa lagi? Ada dapat modul dan voucher diskon pelatihan. Nah, kalau ini sekarang ini sebenarnya chef sedang ada program pelatihan uh, langsung dimentorin sama Pak Faiz sendiri selama tiga hari. Jadi, uh, beli buku, buku terbarunya Pak Faiz, yaitu Strong and Happy, kemudian dimentori Pak Faiz selama tiga hari. Apa aja materinya? Materinya selama tiga hari itu adalah ini. Jadi, ada apa aja materinya? Ada terapi dan konsultasi safe online. Jadi, terapi dan konsultasi dengan Pak Faiz langsung untuk safe online. Kemudian, ada e, bagaimana menaklukkan krisis lima dimensi. Ini HOPS. Kemudian, ada... E, jadi saudara selalu untung bahagia dunia dan akhir. Nah, ini diajarin tentang luck faktor. Nah, ini paket buku sebenarnya. Paket buku dan paket uh, save lengkap. Berapa biayanya? Biayanya sih lumayan murah dibandingkan uh, kita mengikuti pelatihan uh, offline. Berapa? Nah, ini jadi cukup dengan 799000 itu sudah dapatkan self versi lengkap ilmu self versi lengkapnya ada surrogate self, ada self untuk anak-anak, ada self untuk emm um, ya self untuk self compassion. Self compassion itu bagaimana kita cara kita mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita membuang sampah emosi. Nah, ini 3P nanti kita akan ajarkan ini. Kemudian ada jurnal syukur. Bagaimana kita membuat jurnal syukur? Nah ini chef sedang mengadakan uh, gerakan namanya toples syukur. Toples syukur. Nah ini jadi kita setiap hari disuruh nulis bagaimana cara membuat uh, jurnal syukur dan toples syukur. Nah jurnal syukur ini enggak, kita mengatakan oh saya bersyukur uh, atas ini enggak seperti itu aja tapi kita rasakan dan kita tuliskan gitu. Apa yang udah kita lakukan? Apa yang udah kita uh, rasakan hari ini? Nah, itu nanti diajarin gimana caranya. Nanti, eh, uh, ini semua sangat murah, Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan ilmu yang didapatkan luar biasa dari Pak Faiz langsung. Nanti Bapak Ibu dapat tiga, tiga, ma, apa webinar ya? Tiga webinar diajarin gimana cara jadi beruntung. Itu ada di saudagar nih, ada di materi saudagar nah ini semuanya nih dapat uh, apa uh, tes psikologi juga bapak ibu bisa tahu um, saya ini uh, tipe aktualisasinya dirinya gimana ya saya ini tipe kelebihannya potensinya di mana ya ini diajarin sama pak faiz langsung kemudian ada uh, audio subconsciousness prayer jadi audio alam bawah sadar ini audio ini Uh, di Amerika sendiri, itu sangat mahal. Jadi, buat audio alam bawah sadar, itu uh, biayanya sangat mahal. Tapi, Pak Faiz memberikan dengan harga yang cukup murah di sini. Namanya Logos Prayer atau Logos Dwi Kemudian, ada audio bagaimana uh, kita bisa menerapi diri kita, membuat diri kita kebal dari krisis. Nah, ya, terus Bapak Ibu nanti juga bisa jadi afiliasi bisa menjual lagi uh, apa produk safe ini buku ini keuntungannya itu kalau ikut yang dengan buku ya dengan harga tujuh ratus tadi ini kan tujuh ratus itu sudah ikut buku dan materi training safe online kalau training safe online saja harganya tiga ratus kalau sama bukunya tujuh ratus sembilan puluh tapi, sudah dapat banyak manfaat. Jadi, nanti bisa uh, ikut afiliasi. Afiliasi ini apa? Bapak ibu bisa menjual uh, bukunya, kemudian dapat komisi sebesar Rp 50.000. Dari situ, nanti bapak ibu bisa ikut pelatihan secara gratis senilai tujuh juta. Jadi, Bapak I ini sedang mengadakan tahun ini program ini, buku, dan juga program pelatihan senilai tujuh juta, bisa dapat gratis dengan cara menjual bukunya ke orang lain ini udah alumni udah banyak nih bergerak jadi kemarin dia awal-awal bulan April eh bulan Mei ya pas puasa itu Pak Faiz launching kemudian alumni ini udah mulai bergerak ada yang dapat gratis dan saya sendiri salah satunya dapat gratis pelatihan senilai 7 juta itu coba kalau kalau nggak ikut itu saya mungkin nggak punya dana ya untuk ikut uh, senilai 7 juta itu tapi karena ada ini, ada programnya afiliasi ini, saya Alhamdulillah dapat nih, jadi itu program 7 juta itu Bapak Ibu 100 hari di mentoring mentoring ya, bukan pelatihan sekali seperti ini ya di mentoring sama Pak Faiz langsung sama coach-coach uh, berpengalaman dari Chef. jadi itu nanti kita bisa dapat itu nah itu adalah um, untuk training online lanjutan kita, juga dengan program yang terbarunya ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, ada yang ingin ditanyakan. Ya, semuanya dapat sertifikat. Yang pakai buku itu dapat. Yang pakai training online juga dapat. Jadi dapat dua. Nah, kelebihannya adalah kalau kalau yang paket buku dan training online, jadi kita udah belajar safe. Safe ini hanya diajarkan oleh para trainer seperti saya. Jadi, Pak Faiz udah nggak mengajarkan langsung tentang safe. Dia fokus sekarang lebih ke program-program lanjutan. Nah, jadi uh, safe uh, online ini diajarkan uh, nanti kita belajar lengkap, versi lengkapnya. Kemudian sama buku, itu kalau dua ya kalau satu aja misalnya save onlinenya dulu nggak apa-apa harganya biayanya 359000 kalau yang untuk buku dan save buku dan training online itu 799000 ya Nah schedule terdekat nanti di minggu depan, minggu depan itu kita akan belajar training online yang versi lengkap ya, hari Sabtu, hari Sabtu seperti ini lagi training online, tapi waktunya lebih lama, 4 jam waktunya lebih lama kita akan belajar itu secara lengkap materinya lengkap gitu, yang tadi saya sebutkan bagaimana bisa menerapi jarak jauh, bagaimana untuk terapi anak-anak, terapi anak-anak dengan -anak orang dewasa beda, jadi ada eh, bagaimana nanti kata-katanya itu beda, terus bagaimana nanti, hmm, Pembawaan kita itu diajarkan di situ. Nah, yang paling menarik adalah terapi jarak jauh ini. Kita bisa merapi orang tanpa kita ketemu orangnya. Itu diajarkan juga. Itu tadi, apa, materi-materi yang akan kita dapatkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Mungkin kalau ingin, nah di pertengahan bulan Juli ini ada lagi. Tapi untuk training uh, yang versi, apa namanya, webinarnya itu, untuk mengikuti jadwal, jadwalnya Pak Faiz sendiri nanti. gitu. Kalau untuk training online nanti akan ada lagi, di bulan Juli nanti ada lagi. Kalau untuk training onlinenya dengan saya. Kalau untuk yang bukunya nanti jadwalnya menyusul, itu Pak Faiz karena lagi ngisi yang training ini, yang selama 100 hari ini mentoring satu hari gitu. Tapi supaya Bapak Ibu bisa uh, ngikut lebih cepat, supaya bisa ikut training yang apa mentoring itu bisa nanti uh, apa. Uh, karena ini kan dimulai tanggal 16 ya, 16 Juni. 18 Juni, tapi maksimal tanggal 16 Juni, untuk yang satu hari itu sebenarnya. Tapi nanti ada lagi sih, ada lagi, uh, tapi ngikutin jadwal Pak, Pak Isnya sendiri dari Logosnya gitu. Itu lengkap banget, jadi satu hari benar-benar kita di-mentoring. Itu memang mahal sih, seharga 7 juta. Tapi kita nanti bisa dari afiliasi ngajakin orang beli buku, kita bisa dapat komisi dari situ. Insya Allah dapat gratis, gitu kayak saya juga dapat gratis. Alhamdulillah dari buku itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, apa ingin ikut dulu uh, yang pelatihan versi lengkapnya ya? Boleh. Jadi nanti yang bukunya uh, mengikuti jadwal selanjutnya, karena bulan Juni sebenarnya udah mulai Juni tanggal 18 20 18 sampai 20 itu udah mulai untuk yang awal-awal sampai Desember nanti itu program pelatihannya full ada dari logosnya. Mungkin ingin tanya lagi seputar resep. Ada yang ingin tanya lagi? Kira-kira ingin ya ikut yang versi fullnya. Bisa nanti kita uh, di WA lagi ya. Kita bisa ngobrol di WA. Oke. Okay. Oke. Bapak-Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, okay, Pak Yofi ini semangat. Ingin ikut. Oke, okay, yang buku. Ya, nanti langsung sama Pak Faiz, 3 hari webinar tapi jadwalnya menyusul karena Pak Faiz memang lagi uh, fokus ke pelatihan yang satu sehari ini baik, Alhamdulillah baik, baik Bapak Ibu Alhamdulillah ya, semangat semua ini pengen belajar Ya, insya Allah nanti akan ada uh, pelatihannya lagi ya, training online yang versi lengkapnya nanti saya kabarin jadwalnya, Yang untuk yang terdekat ini uh, jadwalnya Sabtu depan, kalau bulan Juli nanti ada lagi Baik, um, terima kasih sudah mengikuti pra-training ini, Alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat ya Terima kasih Bu Yedda, terima kasih Bu Saili, Pak Viki, Pak Yofi, Bu Lara, Bu Renada. Tadi Pak Eko Adi udah left dulu ya. Ya terima kasih Pak Eko, udah hadir ke pelatihan ini. Uh, Alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat, Bapak-Ibu dipraktekan terus ya Inti dari semua pelatihan yang Bapak-Ibu ikuti, webinar dan sebagainya itu adalah dipraktekan Apalagi ini kan uh, proses terapi ya, jadi kalau dipraktekan terus-menerus Insya Allah bisa bantu banyak orang, selain bantu banyak orang kita bisa uh, Dapatkan rejeki tambahan, bisa saja dari situ nanti orang akan membayar kita, misalnya setelah kita terapi, nah itu uh, kita ditambahkan untuk Bapak-Ibu, nah insyaallah Allah. Nah, uh, terima kasih, kita akhiri uh, lat, uh, pra, training kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Baik, sekarang boleh left, boleh left.